أكبر الله أكبر أن لا إله إلا الله أسهل أن لا إله إلا الله أسهل أن ما ماشر المسلمين رحمة الله ورضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد العيام وعيد المسلمين وعن الصنف الصالح أن الحطبة فيها مكانا ورعتين فإذا شيد الختيب الممة وجرع في الحطبة بلا يا كذبة من أحدكم وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي وسنهما وقول إذا قدر شيء بك يوم الجمعة أنصت والإمام يطلب بعض رهود وفي حدث آخر ومن انصتوا واستمعوا وعطوا رحماكم الله انصتوا واستمعوا وعطوا رحماكم الله انصتوا واستمعوا وعطوا الله Tatkala Allah Allah, dengan dia tidak akan bangun sehingga malaikat itu berdoa ya Allah ampunilah si ini karena tidur dalam keadaan bersuci Jaya ya, imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, karena orang-orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat Tidak tidaklah Salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat dan di barisan pada saf yang pertama ya berada badan suci kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya ya Allah ampunilah ya Allah dosa dia sekecil apapun kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berada di saf barisan paling depan di dalam sholat berjamaah sesungguhnya Allah dan para malaikat malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang paling berada di sholat depan hadis riwayat imam Abu Dawud dan Ibnu Bersaibah. kemudian yang berikutnya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan doa dari para malaikat ialah orang-orang yang menyambung sholat dalam berjamaah apabila di depannya ada sholat yang kosong jangan dibiarkan kosong maka orang itu sesungguhnya akan mendapatkan pahala dari Allah, dan para malaikat-malaikat selalu bersolat kepada orang-orang yang menyambung saf atau mengusapnya. Kemudian, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Muzaimah, Ibnu Iban, dan Al-Hakim itu semuanya melibatkannya. Bahwa kamu muslimin yang dicintai oleh Allah SWT, yang berikutnya yaitu orang yang berinfak. Orang yang berinfak akan dikerumuni oleh tujuh malaikat yang terilang dan dibui Mereka mendoakan dan mereka berselawat kepadanya. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba itu kecuali malaikat-malaikat turun kepadanya tujuh dan salah satu di antaranya berkata, Ya Allah, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak itu dengan ganti tujuh ratus ribu kali. Atau 700 ribu lipat pada mbah yang berinfak itu Kemudian ya Allah Hancurkan orang-orang Yang pelik dan orang yang bahil Dan tidak mau mengeluarkan Saudaranya, Imam Bukhari Dan Imam Muslim dan Abu Quraia Sahih Bukhari dua Dan Sahih Muslim 1010 Kemusin ini yang dicintai oleh Allah SWT Kemudian orang-orang yang akan diperumuni oleh dan kemudian, akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu orang yang menjenguk, orang yang sakit. Tidaklah seorang mukmin yang menjenguk saudaranya, kecuali Allah, akan mengutus tujuh ribu malaikat yang dilangi di bumi, kemudian malaikat itu akan mendoakan di waktu pagi apabila orang itu sedang bercerah atau menjenguknya, dan apabila di pagi hari dia menjenguknya, malaikat akan bersolat sampai di waktu sore. Betapa untungnya hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu, yang selalu menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita semuanya akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dunia dan akhirat. Kau muslimin yang terhargai, tidak lama lagi kita semuanya akan menghadapi peristiwa demokrasi. Mudah-mudahan kita sama-sama akan menciptakan suasana yang damai tenang dan aman jangan sampai di tempat ini ada perdebatan di antara kita semuanya mari kita ciptakan suasana yang damai tenang dan tenang. Sebagaimana firman Allah Taala sihmu bihakilahijabinau walakawalaku berpegang ya, teguh dengan taliatul Allah jangan kalian bercerai bercerai. seperti itu mari kita sama-sama Mendekatkan diri kepada Allah Taala mengharapkan belitor dan kasih sayangnya dan kemudian kita mendapatkan Semoga terang-terang sehingga dan dari bala corona dan bala corona akan menjauh dari bumi berdiri yang kita cintai dan kemudian kita semuanya sehat wal Alhamdulillah Wanafatilah ya kublimat dinaulai yang berdiri hakim atau keberkatan untuk tiada tahu nak buat semingoling, aku dulu dijadilah kau boleh sahijin musibah, musimat, kau punya nak rumah nak buat وأن تنساهم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عين بنظرها فين نظر اكبر عباده الله اوسيكم وانفسكم فتقوا الله يقول ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله هو على موت انا الله امركم ان تقاتوا انفسكم فصانا بالملائكه دي وريا Ya, ya, ya, Buat perempuan. Buat perempuan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أسهد أن محمد رسول الله حياء الصلاة عيال الفلاح فبقامت الصلاة قطر